dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasi ya. Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Leslar. Tentunya, menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pasti kabar spesial, bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ya, kabar pertama persahabat kita awali dengan kabar tentunya masih mengenai Abang Fatih Persahabat ya kali ini datangnya dari kapan lagi dangdut Yang mengunggah foto baby L tentunya saat berada di rumah sakit Ada sebuah kalimat Belum genap satu tahun Potret baby leslor anak Lesti dan Rizky Billar yang baru saja jalani operasi hernia Kini sudah bisa tertawa Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Putra pertama Rizky Bilar dan Lesti Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar harus menjalani operasi hernia di usianya yang masih belum genap satu tahun. Setelah beberapa jam operasi, kondisi Baby Leslar pun kini sudah mulai membaik. Beberapa fans bahkan mengunggah momen-momen saat Baby Leslar dalam masa penyembuhan usai operasi. Nah, seperti apa kondisi Biblia Selar yang baru saja menjalani operasi ini? Cek selengkapnya di gastore kami yuk Itu ya, Insya Allah Anak hebat, anak kuat, BBL Setelah menjalani operasi sudah tentunya bisa tertawa Luar biasa, Abang L Anak yang kuat Ini mah jagoan banget nih Untuk semuanya, Masya Allah Kemudian juga persahabatnya Disimak di Unggan Indosiar Indosiar pun persahabatnya mengunggah Sebuah kabar Abang L ini masuk hot kiss. Persahabatnya, Rizky Bilar, ungkap operasi BBL berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, dan tentunya, bersahabatnya memang banyak sekali orang-orang yang selalu mendoakan untuk BBL. Salah satunya, bersahabatnya dari Gilang Dirga yang saat diwawancara, saat di acara Indosiar, persahabatnya, Asya Allah, Gilang Dirga pun turut mendoakan buat Abang Fatih. Dan pastinya Gilang Dirga pun paham banget ya, karena Gilang Dirga punya anak kecil dan pasti paham banget dengan situasi keadaan dan pastinya perasaan kedua orang tua seperti Lestir dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan ya, idola kesayangan kita mendapat dukungan dan support yang tentunya tulus dari orang-orang baik yang selalu mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat dia disimak di kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Indosiar. Kabar kurang mengenakan datang dari pasangan selebriti muda Lesti dan Bilar. Bagaimana tidak buah hati cinta mereka, BBL yang belum genap satu tahun, itu dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalankan operasi hernia. Simak tayangan hotkey lengkapnya hanya di Youtube Indosiar atau Video.com telah kalimat Caption yang dituliskan langsung oleh akun Indosiar bersama tim. Ya, mudah-mudahan Abang El cepat pulih, cepat sehat, dan mudah-mudahan cepat bisa beraktivitas kembali, amin Kemudian persahabat, Abang ya, Mir akan menginfokan mengenai polling online sementara The Most Carming Male Celebrities 2022 di pagi hari ini Jangan lupa untuk warga Konoha dukung terus Rizky Bilar sahabatnya karena idola kesayangan kita masih berada di nomor 2 Dengan voting 9.281 votes, di nomor pertama masih Rangga Azop dengan voting 10.158 votes Terus semangat warga Konoha dukung terus idola kesayangan kita Rizky Bilar menjadi pemenang The Most Mel Male Celebrities 2022 Selanjutnya bersama di Simang juga vitamin semalam bersahabat ya saat keluarga besar Rizky Bilar Menjenguk Abang L di rumah Leslar semalam Masya Allah banget ya keluarga yang sangat humoris dan harmonis pastinya Ini ada momen saat Bang Bobby Suarez membuat tiktok bersahabat ya saat memegang Tentunya pintu, mobil, Lamborghini, Papa Bilar, eh tiba-tiba di belakang ada Papa Bi yang hanya bisa tersenyum melihat kelakuan Bang Bobby Suarez ya. Ini emang ada aja kelakuan yang selalu gesrek, yang selalu membuat kita ketawa, ngakak, bahagia, Masya Allah. Kita lihat juga di sebuah kalimat di bersahabat. Terpantau ada papap Abang Fatih di belakang senyumin Bang Bobby yang lagi main TikTok, katanya itu Masya Allah. Emang ini keluarga yang sangat humoris banget ya, kita selalu dibikin happy dan pastinya bahagia banget dengan aksi lucu dari keluarga besar Leslar. Kemudian juga, bersahabat ya disimak vitamin semalam yang kita dapatkan di unggahan story-nya Bang Bensi Kumbang. Alhamdulillah, bersahabatnya kita mendapatkan. Tentunya kebahagiaan di tengah malam Bang Fatih lagi digendong oleh Bunda Lesti Masya Allah Sehat-sehat ya nak Mudah-mudahan tentunya BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar, si komik Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini Masya Allah, amin, makasih Wak Ben Beruntungnya abang punya keluarga besar yang baik dan sayang Masya Allah, kabarakallah Emang keren banget ya keluarga besar Leslar Yang begitu tentunya sayang kepada abang El. Berikutnya juga bersama di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Indah Boings mengatakan Masya Allah sudah lama gak lihat abang udah gede banget sehat terus ya nak? Amin Kita lihat juga bersama di tanggapan lain Dari akun MEH Zaki25 mengatakan Masya Allah dan aku salva ke bunda, sesederhana itu gendong abang pakai kain sama kita-kita yang di kampung, Masya Allah banget ya. Pokoknya bunda Lestima emang the best, selalu memberikan kebahagiaan untuk warga gono dan selalu kita kagum banget ya dengan idola kesayangan kita ini, Masya Allah. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu mendapat doa, dukungan, dan support yang diberikan. Dan selanjutnya para sahabat disimak juga ya di momen berikutnya ini ada tentunya postingan percakapan antara Bunda Lesti dan Bunda Inul. Di sini ada sebuah tentunya postingan video saat di mana BBL setelah menjalankan operasi dan ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Oma abis operasi, kata Bunda Lesti kejora dan langsung dijawab oleh Bunda Inul Lekas sembuh ya Nak. di rumah sakit mana ini dek? Kata itu sebuah pertanyaan dari Bunda Inul Kita lihat jawaban selanjutnya dari Lesti Sekarang udah di rumah oma, abang udah pulang kemarin di rumah sakit Bunda Kata Bunda Lesti kejora tuh bersabati ya Masya Allah Kesayangan kita, emang anak pintar, anak saleh ya setelah operasi, bisa tersenyum. Masya Allah, Abang L emang anak yang kuat dan anak yang hebat. Begitu banyak orang di luar sana yang sayang, yang mendoakan dengan tulus kepada BBL, Masya Allah. Kita juga masih menunggu curukan dan kabar terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Nipo TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari. ini, Bagaimana tanggapan kalian setelah kabar komentar? Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.